Melainkan hari kini juga, selama dia senang misalnya Ramadhan, wanton dia Quran, dia gak boleh senang, wanton nopong -nopo, nopo senang. Tapi ulama tetap harus menjaga kesetabilan Oh, sampai ulama katut-katut katus monis, bocah kok melok jarusan calek, bocah kok melok istigosan mau ngelek. Jangan sampai ulama melok-melok monis. Melainkan misalnya desa mau istigosan, yow ulamae kadang melok gunung jokno naikusunat. Yo kadang ramelo ibadah Rey Digo Santo, ojo melok terus kriminal paham yo? <laughs> <nge? Paham laughs> ulama elo gitu, paham gitu ulama elo kurang-kurang kali. Naku ramah, naku ulama, gak baper. <laughs> paham gitu. Sing penting konstitusi agama tetap nak sunat, itu tetap sun sunat. Dan untuk menjaga nafariasi kebaikan tidak ter apa sentralisasi di disi, situ, bahwa kebenaran tidak hanya tersentralisasi di.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 Eh, jangan sampai ada kriteria baru tonggo sing ra trawe mbok konis pasen. mereka nglakoni salat per per. Ketualine nasi didigal subuh saiki oke okay, kamu konis pasen sing didigal si timotra. Awek kok mbok konis pasen. Fa, Iki nabi loro sugeng syukur. Wong ninggal sunat kok dikonis pasen. Itu bae cara konstitusi agama bae tapi gue duduk ramat loh gue, gue orang keramat ter, ini lagi biasa. tapi gue lah ya kelasarnya ya, gak punya kepentingan apa-apa kecuali menjaga konstitusi dong, agama. gue nunjukin anak sunat terus apa? gue mau ngiayi mulai dua ribu lima, gue resmi tengaruan, uang salat takyat masjid itu kenai itu. Enggak, kayak orang ini bang, betul enggak, saya kalo orangnya emang muncul takut, gue selalu rata-rata, gak jelas lah, takut banget. Ini tadi, saya ditangkap mungkin Aku mulai subuh, mulai keluaran ibadah, terus yang gue, gue, gue, dina gue, gue, gue, gue, gue, gue, seminggu gue, gue, gue, gue, masjid gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, seminggu gue, gue, gue, gue, kalau bisa mengingat hadisnya Aisyah, jadi Aisyah, aku roh tenang nabi seneng amal, tapi nak takut dia gak berdua amal itu diting, ditinggal. Ini memangnya begitu. Kita jangan sama-sama khawatir, oh sampai kita jadi kaum nobo khawatir, sampai kiai gagal Kiai ini berkoposwa orang kiai gagal jadi kiai ini menggerjip-gerjip raposo itu sampai banyak kiai gagal hanya karena agak ngelakonisun lupa-lupa kiai saya di Indonesia disini-disini terkenal poso Recep, poso Nisbu Sakban, poso Tasu A wakil kiai yang gagal, Sekali warna, gai, sing orang diciri kiai yang lakonis berupa kiai yang dua belakang ngelakonis akhirnya gagal raposo jadi <laughs> kiai yang saya di Eksis Barokah, ya lah <laughs> unggah unggah unggah unggah tradisi tiap unggah unggah unggah unggah unggah unggah Sekali unggah unggah unggah ora unggah unggah unggah unggah unggah unggah unggah unggah unggah unggah unggah unggah butuh unggah unggah unggah unggah unggah unggah unggah unggah unggah unggah unggah unggah unggah unggah unggah unggah unggah Kamare mau dapat apa? Rasowe poso. Iya, ini iya ini orang orang tuh toh nyali, loh. Lo kalau mau poso tuh, buat ngulur rapot dengan seneng mangan. Cuma ngerap poso jauh terus kedung sangan, rong piring teh, tahu ribet-ribet orangnya disaud. Tunggu-tunggu maringerti, guys, saya raposol, saya rapati dengan mangan. Murai ini rai rayunya, jadi aman. Oh, coba rapoto, Yang mau bener aku kasih maju tidak ada tamu, dia ini rapotong. biasa ramalan meneng. kok bebas, bebek, kadung batal, war, war, war. Oh, Oh, Wah, ini penting kalau terangaken Jadi kaum kuat itu soleh, tapi bapak bener. Iku ya rohum siror kalkilla dari bumar dianggap makhluk terang. Nanti Simpulullah terangkan wa kola inna hum intola ila ayatin nazarat silukufar faja aluha alal mu ini. Negeri rumah Nabi Muhammad SAW ini. Yang kita gang malih. Orang-orang kuarid ketika Nawaqfah sing mestine nazarat alal kafirin di terak Noh alal mu. Negeri rumah Nabi Muhammad SAW ini. Samaan keping ketemu Pangeran Selamat. Lagi sensitif kan, mau ngani sama yeah. rausah. Anut Islam bepakar-pakar rausah, punya be partai partai sing sok susi rausah. Anut Islam beulama, sembara, pamir. Ulama waras, siri utamane, nak ngaji ngagu kitab. Wong ngaji bekitab, pusing tawa tuh. Besok jai paling tawa do lah, nak ngaji ragu kitab, sih tawa do pulo. Pulo kitab, parti netawa karena saya tidak percaya sama kebenaran saya. Saya pakai riwayat sing sokfika ilah rasul. Lain orang ragu kitab, pak percaya beperdapat dewi mau <tik> nah, ngomong sepanera karuan sebelum ngomong berdasar TD, de, agama ini bahaya tapi <tik> agama Islam, eh kajian Nabi Muhammad, jadi ngomong Nabi Islam ya berdasar hadisnya Nabi, coba so, berdasar pendapat TD. Nah misalnya kasus nyata, -nya -nya, ini yang perlu di rumah. Wang khawatir, ibu mau cokoran, tapi dek neura Rasbati Nuzul, sing Rasbati Nuzul lah saya tidak alilan porosoka. Misalnya nyata, -nya -nya, ini se -nya nyata. -nya -nya -nya -nya. Ali dengan Muawiyah itu sudah perang. Karena sudah perang berarti sudah saling bunuh. Kalau sudah saling bunuh dari wong Ali Muawiyah wis ayat wa mukminan muta'am Jadi keyakinan wong Ali yo mukminan termasuk pembunuh orang. Memang bunuh uang mokmen itu so jelas, tapi ayatiku pewayi di sini juga merisik uang kafir yang pegawai ada mateni uang, yo repot nang, lu ayat ayatiku berjalan sesuai kalau sifamil kaharid berarti yo ngomong sing perang saudara, aku final gak sih, zaman kiswah ngelawan DITI pada islam final, saya gitu TNI sing mateni gam yo gam yo islam final, gam sing islam mateni TNI sing kabel islam ya boh, abu final paham ya? bahwa aku yang, ya jadi cerita anak materi Nah, tapi pengiran ayat tak quran telung jujur juz ayat dikursok ini nah, si mari kui Bro, mari bingung sebuah ayat, nah aku macam aku telung puluh juz nah pengiran yang menghentikan, um wong sing tobat dia tak sepuro. Lah kok pengiran tinggal memperlakukan pasal berapa paham <laughs> <laughs> <laughs> tinggal Tuhan terlaku Tiga melakukan pasal. Coba nyentuh. Sing jawab bener Misalnya kan sering jawab. Misalnya Sing sing Tapi nabi kadang jawab. Misalnya Sing pasal. pasal mana yang di pakai? Tak ada pasal sih dingo ada kola cerna, ya zara wain. Tak ada. pasal bawa mukmin, bawa tarik lah iya, artinya yang mona. Lalu terus dia kespoang lagi, terus dia, karena tak Nah cara ini ya, berarti kita rapati para cara hubungan dengan era roh rarok nebak ke sana pengera Apakah cara ini hubungan dengan era roh rarok nebak ke sana <tuk> pengera Apakah saya mengaku cara ini hubungan dengan nebak Paham Bahaya kalau ayat yang nazarat alal kabirin kemudian intolakulah ayat yang nazarat sil kufar pada aluha alalmu. Dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu. Wallahu aulia dalam hal ini wu, anti wahabi. Dalam hal ini, rapati seneng ziarah hubur meskipun meyakini sunat. Tapi nazar nikah beri mesti kriminal wahabi. Toda so, rani sirik mesti kriminal. Bagaimana mungkin orang dikatakan sirik sementara yang diwajibkan penawar sirik? <laughs> ya itu lah ilaha lahir. <tik> <tik> lo paling paling buat mestinya uang kubur sing kecaketek menilai lo, mau cuci hukum sih, rich. ya hukumin uang aku tau apa, uang no, peretas. mau no, no, hukumin apa? tidak mungkin kan. fonis sirik itu tetap alalku, pak. karena dulu orang-orang kafirun nyembah beroroh laata usah nyembah kuburan. lagi lagi uang islam rangarani baga kuburan, lu jadi penawar sirik bagaimana orang difonisirik, sementara yang si dilapatkan no kalimat itu tahu? tahu ke saya wahhabi yang mikir yang tahu no kalimat itu tahu ke kalau dilaponisirik iku jadi banyak ayat-ayat sing nazarat ala kubar di aplikasinya no, tidak diterapkan no, mungkin mau repot itu saja makna isrob tadi saya ingin isrob itu kita pilih Kue di toko. Anak satu milik belajar untuk sekolah. Jari kue sama, jari gue. Beberapa saya ngomong soal, paham ya? Anak kiai, siswani santri melarat dua puluh lima kilo. Jari kiai ini lomoh. Jari goe eh bengok bengok. Waduh, antek tuh jatuh bukitan kiaimu. Bu. Lalu <laughs> no, kau dari jadi sisu. Kau lalu bagus siswani santri melarat dua kaget tawo congku ya lupa sampai kiri layura <laughs> ya ini tengah soalnya dipanggil takkan nopo eh bengok enggak iya berarti coro gue dipanggil lo gue lagi ini nopo untuk dipanggil tempat menengah takkan hatiku Terserah tau orang, perkara terkenal. Saya lain, tapi saya tak kira. dia ini kacang-kacang, tapi cukup song. kan, kiai wah, aku ya. Nah, orang kok santri udah kiai, ya. Nah, seringan aku. Ya, nomor-nomor Pak. Wae kolone dadiroga dina, iki dadira nak <tuk> nampa uang <tangan> goni <tuk> langsung <tangan> <tuk> Tapi ru, ruwet. Ada ranang tek balar ruwet. salat eling uang goni mulai uang amanat harus segera selesai diselesaikan. jadi mulai disimpan pribadi oleh mari mari lah tiang-tiang kuarir cara berpikir ngoten karena dia meyakini sorry ayat mama yang betul mukminam dan ali sudah pembunuh karena perang muawiyah juga sudah dia gue binar kafir <tuh> dia ini gak sadar monis uang momen binar bagian dari krimi kriminal lusa iki kue monis wong ning kuburan kafir lo borak kriminal Wong gawe nabi wong sing dulu dulure paket fakat dia kasih rumah nak tepak ya sing kafir dia tenan tepak ngomong sing kafir. jadi 50-50 jadi tuduh-tuduhannya bahwa biung Islam 50-50 tidak -50. tepat, ayo panjen, yang kubiran kabir tenang tidak tepat, yang nuduh kabir pilihannya mau ikutlah jadi nuduh kafir ada yang nuduh zina aku nuduh zina rukit, tidak tepat, yang nuduh dikat tidak tepat, aku kena gedul kosa gana pilihan, mau ikut kok paham ya? karena kalau tidak nuduh rukit, ngerajil lah aku tidak bisa pilih Orang-orang, orang-orang kisah, yang gak musyawarah yang biayau Islam, <tuk> orang-orang kisah be, <tuk> bang be kesalian kesaliannya kuari tuh bahaya sekali, karena intol aku ilah ayatin nazarat fil kubar pak jahlul ha alalmu, lanawah mayatul muminah muta amitan buk berlakukan cara umum alio kriminal, maulia um kriminal, semua khalifah pemimpin Islam kriminal, semua TNI kriminal. Enggak, enggak, kriminal, enggak, enggak perang. negara Islam mesti saling bunuh, ya, gak, Perang di Irak, misalnya, kurti ke kelompok S1, ya, kota Islam. Ya, misalnya, orang termasuk golonganku ku, ngongting apa ngong, aku ngeneng ngomong dino, dong, Kiai nang nge tahunan, ngasih motor dong, Bino. Sange, ngong, kamar itu nang nengan, Goblok, Bino tuh SMP suaranya dong, oh, mutang mulai doakan oh, sampai apa okay. nah, ya doakan semuanya baik-baik saja. -baik, kompetisi wong sing kenal kape. guru gula, <laughs> tegak keluarga gula kompetisi. kabeh kus doakan anak panas <laughs> Malah ini sampean kopi ya, terutama anak-anak yang sering apa ya, belajar beberapa madzhab nih Bukhari ini sampean kopi jadikan dokumen. Dan Jadi itu bahaya sekali kalau ada ayat nazarat alal kufar baca aluha lil alal mukminin itu bahaya. Kalau di Quran tuh ayat rata-rata dulu ya alal kufar tuh yang dikritik itu dulu orang orang kafir. Kecuali jelas-jelas ya ayyuhalladzina aman, udah bisa begitu. Wong-wong mayatul dan saja orang kafir saja ada yang diterima tobatnya nabi nanti guyu ngakak-ngakak, ditakai sahabat ya Rasulullah kenapa dengan guyu ceria aku ikut guyu gaya, biar rahmatin pengirah jadi orang pembunuh yang mati ini kok nih suarga orang lorunan jadi, jagungan lakuk sakit ya hanya lakuk misalnya contoh yang nyata, wasip ya Hamzah Hamzah dimatikan secara sah dibunuh secara sahih tentu Said Hamzah pilih jenis pilih jenis mau happy ini suarga, saya Hamzah santai Wasi bermateni Hamzah tobat. Dia sebagai Panglima Islam mateni Musyrima Al Qaeda. Gajarannya dia <tose> ini yufil. Nah, jadi wasi b Hamzah zaman yang ngopi di luar kebarengan. <tose> <tose> <tose> Luwung contoh wasi b Hamzah wah, eh orang itu melebu wamayyitul mukminah mutaamitan fajr na'mun munaboh. <tose> Karena pasal yang dikor. Ada hanya ayat itu juga ada ayat waman tabah paham ya? Mohon. Tiga nanti dijerat pasal berapa? Kau tau mau nggak jago lagi ya? Kau masalahnya apa? Saya koran Telung Puluh. Kau Telung Puluh itu mau sami ngono naku gak ke polisi sami orang golek pasal orang tuaan. koran Telung Puluh itu saya pasal ya ke? Pasal kamu apa? entuk. Mesti lapor masalah malah kena fatal pencemaran apa baik, gue pusing Nanti fatal lagi. Pak No? Pahmi. Tapi ya ini ada, ya artinya gue punak menghafal Al-Quran, gue sadar. Mau nengke polisian neng ngono, mau neng ulama, ropasal lagi. Artinya kan tidak semua yang terjadi kau tilul tidak semua pembunuh lebih fatal, ramai jatuh muk ina dan jangan-jangan karena tobatnya sudah benar, dia melupakal sing mantabah itu paham ya? Paham sik kalau maksud nih Sama orang zina itu diancam neraka, tapi jangan-jangan dia berzina yang sudah melupakal mantabah gitu. Lah saiki misalnya wong melaporkan kejahatan ke kepolisian, anak polisi sedang baik hati dianggap saksi harus dilindungi, paham nggih. Ya? Nak gak berbaik hati, pencemaran malah baik. Gitu. Nah, tapi pengeran kan ke polisi so Masalahnya kan tetap mesti bener, Pak Artinya sampean ndak usah khawatir, ndak usah melok nebak-nebak itu, guys, usah melok nebak-nebak, ngok jadi khawari, guys, ngok jadi nebak, wah, mana sengena nganggih bentuk master, nganggih ulama, amat, sengena udah nganggih bentuk masdar bentuk kata kerja, kata sifat, misalnya nggak tadi takoi, gue sewongiku tukang zinongi nengenya kuku mebiye, ya, suwai zinoy kuku so, zinoy kwanjama dan rokok, berarti wongiku alin rokok, orang meni wongiku, gue woi wong zinoy kwanjama dan rokok. Lah nek wingi ku piye dino dok kombinasi manja ana ponis tapi mangko lalai-lelai wae dak dan malah di gak diajari pikiran Dia pusing orang yang sama punya status B. B. Wongé botok ke wong iku. Sik tahilane iku <tuk> modal repot terserah pengen dari kitab-kitab mati dalam kehidupan nyatawe polisi bisa gitu padahal polisi itu bisa salah bisa ben tapi institusinya tentu kita butuh institusi kepo, Apalagi Allah. Dia terserah apa mengenakan pasal berapa Al-Qur'an dawuh pangeran kok sing rapno kuwe. Sing rapno sing nggawe sing dawuh ben kono pangeran ta melah. Lah. Mulane Kalau aku meruh kan ngeten terserah pangeran. Nek ruhe iki nek pasal ngaji apa pasal ninggal anake bengak-bengok paham ya Jangan ada pengairan kota kondo, Gusti, kulo kena pasal Oppo Misalnya uang uang nganggur ada sering Tuan Kiai Kena pasal seneng ulama, apa kena pasal mengedar istri Kena pengairan Pak Hamid Uang beraputan neng Oma, senangnya Tuan Kiai Ya ini QR bantuan ya Tuan Tuan Kiai Kepada uang nganggur mengedar istri langgot berapa kira karena pasal tentang dia ayo bapak to mari al bismillahirrahmanirrahim <tik> An Muhammad Adada Qalika wa Ritua Nafika wa Zinata Arushika kalimat. Mida da kalimah dikfanta Ya Allah laka Alhamdu Nisamawati wa Firkul Ardi wa Milumasita Amin Syairah Laka Alhamdu Ya Allah iza Arodisa walaka Alhamdu Ba'darika Walaka Alhamdu Khattah Tardo Ya Allah Ya Hakku Ya Yisumah Ardi Nabi Ma Minka Ilaika Wa Gika Ya Allah Hatta Naku Namardi Inak Wa Ma'sumi Na Minintiq Wa Mahkundi Wa mutasarikina birahmatika wa ni'matika, Ya Allah, atala naqo'a fi wazil halami a'ilah. Tuhkila inaka antar tawaf rahim, hafzul tawafi wa jualikina wa li masyaikhina wa li ma'alimina, wa li dhawil alina wa li man ajra fiha, Ya Allah, hadal khaira fiha, wa fiha. ربنا اجعلنا من عبادك ربنا اجعلنا من الذين نصلوا عليه محمد وعلى اصحابه بالسلام عليه ربنا اغفر لينا ولسائر المؤمنين وادخلنا جنات النعيم يا رب العالمين الله